Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang di channel saya Ya pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Untuk mata kuliah keamanan sistem informasi di UNSIA Saya adalah Haryo Dwi Setia Putra Seperti yang terlihat di layar Dengan NIM 200 10, 10, 10, 124, mahasiswa Universitas Siber Asia kelas SI402 eh, Prodi PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari mata kuliah keamanan sistem informasi UNSIA seperti yang tertulis di sini. Baik keamanan sistem informasi. Ini adalah pendahuluan ya. Jadi kita memahami bahwa informasi itu pada zaman sekarang itu adalah komoditi yang sangat penting ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita itu sudah berada di sebuah information based society. Ya seperti kita lihat sekarang ya semua perusahaan ini, -ini Google, Uber, Amazon, Facebook, atau Tesla ini sama-sama apa ya? Istilahnya, menambang data ya. Jadi, dia itu mengambil data yang sangat banyak yang bisa mereka pergunakan untuk keperluan bisnis mereka. Bahkan, data itu atau informasi itu sudah dianggap seperti the new oil atau sesuatu yang sangat berharga, bahkan seperti emas bagi mereka, karena bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan untuk bisnis mereka. Nah. Keamanan sistem informasi sendiri itu tidak selalu tentang uh, pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker dan lain-lainnya. Jadi kita itu selalu memikirkan bahwa keamanan sistem informasi itu ada hubungannya sama virus-virus atau hacker, ya semacam itu. Padahal kalau berbicara masalah keamanan sistem informasi, kita akan berbicara kepada kemungkinan resiko-resiko yang muncul. Atas sistem tersebut. Jadi pencegahan dari segi sistemnya sama hardware itu juga penting. Oke, mata kuliah keamanan sistem informasi sendiri ini memberikan pemahaman terhadap bagaimana sistem keamanan pada sistem operasi, basis data maupun jaringan. Terus mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang kriptografi klasik dan kriptografi modern. Jadi peserta nanti akan bisa memahami konsep dari sistem keamanan. Nah selain itu juga di mata kuliah ini juga dibahas tentang studi kasus pada sistem keamanan dan tren terkini pada sistem keamanan. Nah apa sih yang sudah saya pelajari selama satu semester di mata kuliah ini? Jadi yang pertama tentu saja pendahuluan ya. Jadi kita laku, eh, belajar tentang definisi dan ancaman-ancaman terhadap keamanan sistem informasi itu sendiri. Dan pada sesi kedua kita belajar tentang CIA Triad ya, atau segitiga Triad, eh, segitiga, maaf, maksudnya segitiga CIA yang merupakan singkatan dari confidentiality, integrity dan availability. Kemudian yang ketiga di sesi ketiga kita belajar tentang security basis data, ya faktor penting untuk menjaga keamanan database. Nah di sesi keempat dan sesi kelima itu kita telah belajar tentang kriptografi, ya. dan di sini kita membahas tentang kriptosistem juga dan perbedaannya dengan kriptoanalisis itu. Di sesi keenam kita belajar tentang information security, yaitu tinjauan keamanan informasi di sesi ketujuh kita belajar tentang security testing yaitu pengujian keamanan dan jenis-jenis dari testing tersebut kemudian di sesi ke 9 dan ke 11 itu belajar tentang SDLC ya tentang system development life cycle yaitu siklus hidup tentang pengembangan sistem ya atau di sini saya tulis sebagai tentang siklus hidup sistem informasi karena cukup banyak materinya di situ ada SDLC ada juga tentang apa istilahnya jenis-jenis dari proses develop software, develop system, ada metode-metode waterfall kita juga bahas di situ, ada rapid, rapid application development dan sebagainya. Kemudian di sesi 12 itu dibahas tentang OS security ya. Di sini juga dibahas tentang macam-macam program jahat ya. bahas tentang apa saja sih program jahat itu dan bedanya apa aja. Misalnya ada trojan, ada virus, malware, apa itu bedanya? Itu juga dibahas di sesi ke-12. Kemudian di sesi 13 ini adalah sesi terakhir ya. Kita membahas tentang etika KSI, etika dalam keamanan sistem informasi. Dan membahas tentang ini, ya. apa apa itu? Apa sendiri itu merupakan singkatan dari privacy, accuracy, property, dan accessibility yaitu yang kita bahas di sesi ke-13 sesi terakhir nah ini sesi 8 itu ngapain nah tentu saja sesi 8 itu adalah uh, ini ya, pekan UTS ya pekan UTS itu jadi kita menjalani ujian tengah semester di pekan ke-8 dan pekan ke-14 sampai 15 itu adalah pekan review ya di review sama tugas dua ya, berdiskusi tentang materi yang sudah dipelajari. Nah sedangkan di 16 itu adalah yang sekarang terjadi yaitu pekan UAS, ujian akhir semester. Nah ada beberapa hal unik ya yang kita alami di mata kuliah ini. E, mata kuliah ini memiliki banyak kelebihan ya, yaitu yang pertama itu materinya menarik ya karena materinya ini berhubungan dengan keamanan sistem informasi ya seperti uh, pembobolan ya kita membahas tentang pembobolan tentang hacking tentang apa namanya kasus-kasus uh, yang terjadi misalnya uh, virus atau mungkin ransomware semacam itu. Itu adalah materi yang menarik yang uh, kadang ya orang itu suka dengan berita kriminal ya. Nah, ini adalah berita kriminal dari sisi IT. Jadi tentu saja materi yang seperti ini ini cukup menarik buat kita dan yang kedua ini dari sisi pengajar ya ini pengajar bapak dosen bapak Noviandri escom MMSI itu sangat apa ya istilahnya sangat humble dan sangat ramah ya dalam mengajar dan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan sangat memfasilitasi untuk hal itu jadi kita itu sangat interaktif jadinya Ketika berdiskusi tentang keamanan sistem informasi. Dan kemudian juga rekan diskusinya juga asik ya. Karena kita memiliki di unsia ini adalah e, macam-macam profesinya. Ada banyak orang-orang yang sudah profesional di bidang IT. Jadi kita mendapatkan rekan diskusi yang asik gitu ya. Karena profesinya juga macam-macam. Kita bisa memperkaya wawasan dari situ. Kan ada teman-teman yang e, memiliki background konsultan IT dalam bidang apa ya? Konsultan IT kan juga macam-macam ya. Ada juga yang profesional di apa namanya? praktisi ya. Ada yang praktisi dari cloud dan sebagainya ya. Ada yang programming, ada programmer maksud saya. Itu sangat memperkaya diskusi kita. Nah, selain itu juga dalam mata kuliah ini Pak dosen Pak Noviandri itu memberikan semacam apa ya? semacam game gitu ya sebenarnya bukan game ya ini tugas di dalam kuliah ya jadi diadakan sebuah breakout room jadi siswa-siswa yang hadir mahasiswa yang hadir itu akan dipecah menjadi kelompok kecil ya untuk diskusi jadi langsung di dalam hari itu juga kita berdiskusi tentang materi yang dibahas untuk minggu itu nah selain itu juga yang menarik adalah tugas kilat ya jadi di situ selain dibuat breakout room, kita dibuat kelompok kecil dan kita suruh diskusi sekaligus membuat powerpoint. Dan hari itu selesai juga. Maksudnya langsung kita bikin uh, yang singkat-singkat aja ya powerpoint yang sederhana. Terus langsung dipresentasikan pada hal itu. Jadi misalnya selesai diskusi satu jam gitu. Kemudian kita kembali ke room utama dan kemudian nanti kita saling presentasi di depan kelompok lain. Dan saling bertanya-jawab ya ada sesi tanya-jawab. Yang dimoderasi oleh Pak Noviandri itu. Itu sangat menarik ya dan itu uh, adalah hal yang baru dalam perkuliahan online. Baik, di sini ada kesimpulan yang bisa saya ambil. Dalam satu semester ini saya sudah mendapatkan uh, manfaat dari mata kuliah ini. ya. Yang pertama manfaat yang saya dapat adalah saya menambah wawasan ya tentang keamanan sistem informasi. Dan yang kedua, saya juga menambah wawasan tentang dunia profesi IT karena rekan-rekan uh, di sekelas saya juga memiliki background yang sangat beragam ya dalam dunia IT dan saya akhirnya tahu bahwa dunia IT itu cukup luas. Ya, cukup luas dan uh, pengetahuan dari teman-teman itu uh, ada yang saling melengkapi ya. ada yang uh, jago di tata kelola IT jadi bisa melengkapi pengetahuan teman-teman yang jago di Teknis seperti programming dan sebagainya itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah melatih skill berkomunikasi ya karena kita sangat intens berdiskusi di situ dan mau tidak mau kita harus aktif itu membuat kita menjadi terasah skill komunikasinya ya bagaimana cara memanage uh, apa namanya kerjasama dengan teman kemudian cara berdiskusi yang baik itu kita dilatih di dalam mata kuliah ini. Dan yang keempat ini adalah manfaat yang saya dapatkan yaitu menghibur ya. Dan Ini cukup asik soalnya mata kuliahnya dan tidak terlalu tegang kita cukup santai berdiskusi. Ini bisa menghibur buat kita. Baik sekian uh, presentasi dari saya untuk apa yang saya dapatkan dalam satu semester ini untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.